Kau duluan. Lo kok nggak masuk sih? Duluan lah. Sudah lain. Kayak nggak tahu kelakuan kakakmu saja, suka aneh-aneh. Ayo, ayo. Bu, maaf bu, saya belum kepengen kawin. Jangan bantah. Mentang-mentang umur masih muda, badan masih gagah, mau seenaknya saja gunta ganti perempuan. <tuk> Coba sajain, bagaimana hati ini tidak sempat Ketujuh adik-adiknya nggak bisa dinikahkan Gara-gara kakaknya yang santai-santai saja Iya kan? Barangkali maunya dilangkahi saja Betul bu, langkain aja beres Yang penting uang pelangkahnya Pas, langkahi-langkahi Orang ilo tahu, tidak bisa Kalau terus dapat jodoh Kalau tidak, mau jadi apa? Mau jadi perjaka tua? Oh, iya ngerip loh. lo penjaka tua lo eh, iya mam saya juga ngeri bule ih serem iya kalau sudah tua siapa yang mau ngurusin kalau udah tua sih gampang bu masukin aja panti jompo leker kos sonderong kos jangan cengengesan bro ibu sama budekmu lagi serius tau maksud saya uh... enggak pakai maksud-maksud segala pokoknya ibumu budekmu sama pak dek Mana tuh pak dek Bapak ada toh Kipas bro Iya mah oh. Bapak, apa kabar pak baik, baik, baik, baik Mari masuk pak Tenang, tenang Aku sedang menunggu calon istri Hah? orangnya luar biasa tak ada bandingannya Halo Pak Wardoyo how are you Ini Pak coba bang, bayi ini pasti Dono ganteng yang Bapak ceritakan itu uh, Aduh gantengnya handsome-nya uh. Sini Dono saya sini sini jangan takut Oh uh, uh, tambahannya uh. uh. <Lang> mau, <mengejar> Kemana itu anak-anak? Ah. Kunjungi tamu cantik malah nyungsep. Ah biasa, malu-malu dulu. Tapi kalau sudah lihat pasti bakal malu-maluin. <lilakan>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 pencinta seni dan pandai memasak uh, sini sini cepat-cepat namasteji yang ini Akiko. konnichiwa aslinya dari Tokyo sifatnya sangat patuh penurut dan ahli komputer hai hai Don lihat aha ini Desi Caroline binti Johnson kulitnya putih mulus karena memang dia dari Texas Amerika <S well nosso cibetidade> <ks jumping��> <laughs> jangan heran kalau dia lincah, lugas dan agresif oh <ship> <laughs> hmm? <heavy> Nona Nona ah uh, silahkan <sm compliments> uh, ah hai Nehi kideh bihebi he Artinya apa? enggak ada papanya. setan loh. Penari wudelnya potong. Bro, ibu kamu geol tuh. Dulunya bekas ronggeng. Oh ya? Jangan lupa, ya? ya? Ini baru cewek lagi, <SILENGALAN> saya demen. Nah, yang itu oh, saya ogah. Hmm? Kayak nenek lampir. Oh, itu nenek lampir? Saya kira lemari. <SILENGALAN> Emang kalau barang impor mah di mana-mana juga pas banget. Abdul banget, nggak ada cacatnya. Lain namanya deket pintu tuh, menang di luas doang. Anak-anak. <SILENGALAN>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 Benar kan? Anak-anak kita jadi pada ngaco semua. Waduh Aduh pinggang. Aduh, waduh muka lo. Aduh, waduh rambut telaksan romo. Aduh. Wah. Baru mau kenalan begini aja sudah dibanting-banting. Bagaimana kalau kawin? Bisa bonyok sayang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 Wow. kalian masih Nora, kampungan, minder, mari bu, kamu duluan. Bapak pasti lain kurang dari di WKB. Hehe, oh, oh, nyusahkan batur, way. Mak <tuh> yeah. lo ngomong apa? Gue jangan ngerti dia ngomong apa kok. Baru telat. Cai <tuh> <tuh> doakan biar dapat jodoh. <tuh> Bapak juga berminat.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 Jangan terburu-buru. Anda harus ingat, pasangan kita itu akan menjadi teman seumur hidup. Dan bukan sekedar teman A kencan untuk beberapa hari. Ya, nih, nih, nih. Nih, itu bukan takut penampak. Tidak nih. bisa, Pak. Ini bukannya bisa, capu tangan. Buat yang sudah berkenalan dari tadi, nggak apa, apa kan kalau menahan rindu sebentar. Ya. Siapa tahu setelah acara ini justru ganti sasaran. Pokoknya bisa diatur deh. Maaf. ini bos saya datang di sini sebagai takut Tolong tidak pak. bisa pak, ini orang penting kalau bapak mau bang. masuk kemari, Tolong, pak. bapak harus membawa anda pengenal kan? <Diri. Tantang. gülối> <gül> pak <nagetan> <gülüyor> saudara dono, indro kasino, anda salah tempat silahkan, sangat ramah tenang tenang semuanya harap tenang pokoknya saudara-saudari yang sudah capek-capek datang sini nggak bakal kecewa nah sekarang sudah siap semua sudah, sudah. sudah? sudah. baiklah kita mulai Kalau saya pilih yang baju putih-biru, bibirnya sini. kayak ikan mas Koki. Kalau saya pilih yang baju hitam, wajahnya imut-imut. Woo! <laughs> semuanya sekarang kami persilahkan anda untuk menuju ke ruang komputer yang berada di sebelah kiri anda silahkan ayo Dono. Pasangannya Dono. Pas. Hmm? Oh, oh, ya. Dono mana Dono? <laughs> Gak tahu. Kok enggak tahu? si <laughs> kan laki-laki. Saya juga sudah bosan mempermainkan perempuan. <gülüyor> uh, maksud saya dipermainkan perempuan. Laki-laki <gülüyor> memang suka ngegombal tapi percayalah, saya laki-laki yang paling setia dan tidak akan menyeleweng, kecuali kalau kepepen. Uh, kamu Dib... sikap kepapat melulu. Aduh, dela ketiwasan ya Prabu. I take saya sudah kesel, disakiti tidak dikhianati laki-laki. Makanya, saya takut Mas Kasino mempermainkan saya. Mas Kasino, saya ingin pertemuan kita ini bisa mulus, ke jenjang perkawinan, beranak. Bercucu Iya kan? Eh eh, eh. Kan, Ia, Iya kan mas? Iya iya Iya Iya sungguh sungguh Sungguh Sungguh Sungguh Sungguh belum sungguh, sungguh.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 Masa saya abrak-abrakan di biru jodoh segala? Hei! Soalan apa tuh, Mas? Biasa, Herdil kantor. halo halo Mas Don? R Rita? Iya, Mas. Kamu harus percaya, dong. Hei! Helo? Rita, Rita, Hello? Rita, bos, yang bunyi Rita. Mas Don? Jadi kamu yang main-main telepon, Ayo, ya? Hei! Makanya ya, ya, ya, dari ya, ya, ya. tadi telepon ya, ya, ya. tidak bisa keluar. Bisa kerja, ya, ya, ya. tidak? Bisa kerja, ya, ya, ya, tidak? Bos, Sebentar, Rita lagi bunyi, bos. Atuh. Bunyinya Rita, bos. Aduh, ya ya, iya, ya, aduh. Nah, pasti gue yang menang. Enak aja gunung gue yang kena duluan. Vicky, Vicky. Katanya mau ke disco. Batal lagi, batal lagi. Padahal gue setiap detik latihan. Hmm. Sampai badan pada pegel begini.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 ¿Qué pasa ya? <risa> con la cargillera? ¿Qué pasa con la <risa> cargillera?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 tuh lagi terus dan tuh lagi terus terus habis-habis sudah habis banyak bener temannya itu gundu <tuk> <tuk> selamat datang bidadariku Winda hmm, hmm, hmm, hmm, hmm.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 <tuk> ah. Eh, jangan, jangan mainin terong saya ya. Nanti kisut Ya. Daging tuk, daging tuk. <tuk> eh, itu senangnya Winda. <tuk> eh, eh, eh, eh, ini orang dari mana sih? Kok nekat begini? Eh, kalau mau mandi jangan di sini. Di kamar mandi. Oh, dibuka di sini sih. Dah, dah. Ayo keluar. Keluar. Eh, kamu jangan gila ya. Ayo keluar. Eh. <tuk> Ini roti dari Holland Anggurnya juga dari Holland Pulang <tuk> <tuk> Eh, pelamun aja lo Minta rokok dong, gua. Eh, langsung no. Cakapan, hmm, cakapan ini anggun, lembut, segar, cuman pendiam aja dia. Hmm. Paan begitu, hmm, Paan. sudah sana, jangan ganggu, sana. Halo sayang, tenang Winda, tenang Winda.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 Waduh, Lele Bangkok nongol lagi. Kurang ajar lagi gitu. wajah. Mas, kok lama sih? Eh, Mas! Sabar, sabar! Lagi ada sesuatu. Awas lu. Tuh, kan? Main-main. <laughs> Halo, tudong ah, ah. ah nih. Bahil di tiup dong, disedot dari tadi juga sudah disedot kok ah mas kok gak berasa ya? <guluh> <guluh> loh <Blok, tuk> kok berantaka? win win aduh ada apa nih mas? Win? kok sampai begini? Hah? ada apa sih? M mungkin ini kucingnya dikeroyok tikus nih win mana kucing? kucing apa? itu sahabat. Ma! Ya, sebentar. Awas lu. Awas kamu ya. Dasar orang gila. Ah! aduh. Tepat, Mas. Aduh. Itu. Ada apa sih? Ada apa sih? Aduh. Hah? Ada apa? Gerak-gerak, ya. Mas. Aduh, takut Sebentar, sebentar, sebentar. Itu. Mas. Ya, sebentar kan boneka mainannya Mas Dono ama beginian aja takut, <gayet> <gayet> jangan takut ya. Iya mas. Hmm. Nanti mas kita kan belum minum kopi, belum makan kue tar, ya? Iya deh. <gayet> Namanya juga orang usaha. Tunggu <gayet> hmm. hmm. dulu dong. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ma? Huh? asinu asin nih ya. Oh, asas, asas. apa ya Pak? Eh, setan lo, iya lo, setan. mau kata apa karena begini nih? Buat apa dengar penjelasan? Win? Semua persoalan sudah jelas. Winda tidak nyimpen perempuan di rumah ini. Aduh Win, masa perempuan disimpen Emangnya baju apa? Bodoh. Aduh Win. Aku cinta padamu, Win. Enggak, enggak. Pandanglah aku, Win. Pokoknya enggak. Pandarlah aku, Win. Bunyi oh, ya saya nggak mau tahu. Uh, gimana sih? Semua buktinya ada kok, Ma. Ma. Siapa tukang? Siapa berbuat? Siapa? Panas, Ma. Ini orang gila, Win. Panas. Sabar, Baik. Win. Pulang aja deh. Sabar, Win. Duduk dulu, duduk dulu, Win. Apa anjing? Aku akan buktikan bahwa aku sangat mencintaimu sayang. Kompel, dasar <gak> <laughs> <bu. tugas> Ku persembahkan harta milikku satu-satunya demi cintaku padamu. <gay> Asli loh, <gay> oh. ini dari Majapahit. <gay> Saya tak sangka Mas Kasino sungguh-sungguh begini. Iya, aku cinta padamu. <gay> <gay> <gay> <gay> Kok bibirmu asin Win? Winda, habis makan teri ya? Mas Kasino Wind, ini Winda Ini Cainali <tuk> Wah Wah Lu apa? Kas. Eh Kas. Pan itu dia. Uh, iya. kas, kas. Kas. Kas. Masih ada enggak? Hmm, ikan. Lihat Lu di bawah. Cabut dulu, cabut. Kas, kas, kas, kas. Kas. Bangun, Kas. Kas. Kas. Winda. Winda.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 Deposito hilang, semuanya bisa hilang. Ini masalahnya bukan soal sempat kawin atau belum. Ini sudah kriminal. Sebentar ya. Dan ini harus diperpanjang. Harus lapor polisi. Hmm, polisi. <tik> ya enggak. Jaya-jaya-jaya. Sesini harus tangkap polisi. Eh. Loh, kok saya? Kok dem <tik> Sebentar begitu? Ya. <tik> Sebentar ya. Koramil. Tidak, tenang, tenang. Eh. RW. kok Sandu. Jadinya. Eh. Kok dem? Eh. PMDK. Saya kan nggak tahu apa-apa. Apa, -apa. Oh, apa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 Hmm... Kok, Mbak? Saya mengundang <hğim Gerade> makan. Mbak... Haci! Haci! Haci! Kasar preboi cap kampak. Guli! Eh... Nggak jadi. <hung� hung> <hung> Bekkk... Fik, kenapa jadi begini sih jadinya? Fiki apa sih, Fik? Ngomong dong, ngomong Hah? Ya Pik itu Pik, Pik. Lagi nih, kawan. Korban yang baru. Nih. Apa sih salah saya? Rombongan sedih <lain <mancur> <lain> Romantis, ya, tuh <lain> Hahaha <lain> <lain> <lain> <lain> BOM! Buat apa cewek kayak gombol gitu? Iya, cewek gitu aja pakai diurusin Udah, tinggal aja Hahaha <laughs> <laughs> Udah, tinggal aja Memang tuh, cewek brengsik tuh Hahaha <laughs> <laughs> <Hey>, ember <laughs> Ngapain lo, ikut campur urusan gua Hahaha Bocari gak, Tuhan jadi korban kebimbangan hatiku. Padahal dia begitu baik, begitu terbuka, dan begitu jujur. Benar, Nevik. Saya bicara dengan hati saya, Mas. Bukan hanya di mulut saja. Gimana ya? Rasanya sulit saya untuk mengatakan. Tapi saya harus mengatakannya pada Mas Indro. Bahwa kamu juga senang sama saya? Mas Indro Mas gak membenci saya kan Kalau saya berterus terang Vicky, <kos> Vicky Siapa sih yang bisa benci sama kamu <kos> <kos> Aduh, Sebetulnya Saya sedang melakukan penelitian Tentang kesetiaan Dan perjodohan di Jakarta Untuk karya tulis <kos> Maaf mas Yang royok mas tadi <kos> Juga korban-korban penelitian saya termasuk Mas Indro, Mas Indro nggak apa-apa kan? Jadi saya di PHK. Uh. Dul. siapa? Oh, saya Dono, calon suami Rita. Dono yang bintang film. Iya. Monggo. Monggo. Eh, ada. Aduh, tambah ganteng ay. Tapi ada anjingnya enggak? Enggak, enggak ada. Wah, monggo. Terima kasih. Monggo. Uh. Silakan duduk. Iya.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 Belum jaga baik-baik nak ya. Anu nenek sama kakek mau ke Udik, Nak. Maklum di Udik tuh repot pulsun bayi, makanannya enggak ada. Yang si lainnya mana? mana? Hah, apa? Ada toh. Oh iya, tunggu. Niti apa lagi, Kek? Nak, tunggu dulu, Nak. Enggak mau. Nada no, tunggu. Nek, cepetan toh. Sebentar, Kek. Yuk, ya. cepetan kenapa iya, sih? iya, ini, ayo cepetan toh. Hmm? Ini payungnya nih. Hmm. Nanti kepanasan, toko hmm. Jaga baik-baik, enak. Aduh, sun sayang. Come Sudah tuh. Sesuai dengan instruksi, hari ini tidak ada berita. Hilang berita Masih nunggu luar enggak dalam senang banget bikin sensasi. Saya juga punya kalau begitu. Nih. <tuk> wow. Mana montok banget ya, man. Nah, kasih nama si montok aja. Iya. Pas. Kok <tuk> iya. Ah, ya. ya. ya. Manis-manisan manis. nih. yang ini susu bubuk ndro. Udah, udah susu kental. Susu kental kan buat bapaknya. Susu kental bisa dipakai sampai gede. Bubuk payah loh ah. Mengane sih kas. Ini, ini. Pokoknya Nah, yang kental. ini nih mungkin nih. Eh, sabun colek nih. Ya. Oh, sabun. <laughs> Andron, -andro mungkin yang ini nih, nih, uh. coba lihat. Nah, ini susu Sekali bubuk. Sekali kental tetap kental, kas. Ada yang bisa saya bantu? Uh. Uh. Uh. Apa sih yang dicari? Uh. Maksud saya, saya udah nyari susu kental, tapi teman saya ini maunya yang bubuk. Boleh saya bertanya? Uh. Uh. Harus? <laughs> Anda berdua ini beli susu sebagai pelengkap atau untuk tambahan saja? Loh, maksud ses bagaimana sih?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 Jadi, bapaknya, dua dong. Kalau begitu enak ibunya. <gak> ah, saya tahu sekarang. Bayi Anda berdua sudah tidak disusui ibunya lagi. Nah, saya anjurkan. Berilah susu. <gak> <gak> Wah, kalau yang itu sih bisa rebutan sama bapaknya, ses. <gak> Loh, kas. Ngeras <merasage>. aja. Makasih, ses. <gak> Terima kasih. Lo, eh, eh. maaf Bu. Ya, kalau untuk bayi, bagusnya dikasih susu apa, Bu? Ya, susu ibu. Eh. ah Susu ibu kan anaknya empat belas. Kamu hmm. bapaknya lima, pantesan super, <laughs> Andre. Siapa sih nahanin? Hop hop hop hop. Tolong jaga di sini ya. Iya. Di sini ya? <laughs> Jangan nangis ya. Kita kasih mainan nih. Eh, Mas Dono ya? Yang bintang film itu ya? Kok lain? Ah, Saya tidak kenal. Gimana kabarnya sekarang Dono, ya? <laughs> Iya, yang bintang film. Itu. <laughs> oh, yang bintang film itu Iya iya iya. Sini sini. mimik sayang. Oh, kasih. Ya yang itu. Iya ya sabar-sabar. Iya, oh. Saya ya. Makasih so. so. ya, Mas. Kapan dulu. Saya ditunggu di sana. Mas? <tuh. <tuh. berita, panggilan. berita panggilan kepada Bapak. Anak siapa nih? Hmm. Anak siapa nih? kasih makan yang banyak ya biar cepet gede nanti bantuin mama anak, -anak. bagus ya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 Please Larita, You bagi ayah kesempatan. Ayah akan buat hidup you lebih bahagia. Please Larita, please. Ya, tahan. Oke. Okay. Coba kanan sedikit. Ya, bagus. Oke. Okay. Hey, kalian terlambat lagi datang ya. Di mana? Anu bos, di rumah banyak urusan. Kebetulan.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 Ya kalau ngelihat orang kepalanya jadi tujuh, bos. <tuh> <tuh> uh, ya kan dulu ya? Tahu. Eh, kau bos? 7 <tuh> Mana surat kita dokter, ah? Uh, uh, ke dokter bos, ke bidan. Bis, emangnya mau beranak apa? Anu bos ngobatin sendiri, self service. Ah, <tuh> oh, oh, service? <tuh> Halo, Bayu Advertising. Ada yang bisa saya bantu? Apa? Siapa? Kasino. Mas, dari Birjo, penting katanya. Apa itu Birjo? Birjo, apa Birjo no. hmm. Anu bos, uh, produsen makanan bekicot. Iya. <laughs> yeah. Sejak kapan kau mengurusi makanan bekicot segala? Hah? Kebetulan dia mau pakai kita untuk iklan makanan bekicot tadi, bos. Iklan? Kalau begitu, cepat-cepat terima. Jangan sampai mereka menunggu lama. Ayo, sana. Baik, bos. Montar mandir dulu. Bunuh aja, bos. Macam-macam <tis> aja, eh. Mas Indra Eh, nanti malam bisa nggak? <tis> oh, soal iklan itu, Pak. Baik, Pak. Soal pengiklanan makanan kaleng bekicot, saya sudah siapkan, terutama desainnya saya buat khusus. Saya datangkan desainer dari Amerika, Pak. <tis> ya, betul, Pak.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 Oke, okay, siap. Oke, okay. take ya. <tuk mencari> uh, kamu, ah, ya, nanti kita cari kamu ya. Uh, uh. Uh. Terima kasih ya, hadiah tombolnya. Loretta, aku sudah bokek sekarang. Hanya trompet inilah yang aku bisa persembahkan padamu. Tapi hati mas nggak pernah bokek Suatu saat nanti, mas pasti akan ketemu apa yang mas cari. Sungguh? Percayalah, mas. Loretta, Loretta, itulah yang aku suka dari dirimu. Kamu begitu yakin akan masa depan. Dunia milik kita berdua, Loretta. Yang lain, Mas? Montrak. <laughs> Ada-ada aja. Eh. <laughs> <Hah>? Dua <laughs> hey, baru usaha, hal udah ngempet. <laughs> Tetegi masing-masing dah. Jangan you orang aja dong. <laughs> <laughs> Rita? Apa saya? Tidak mimpi di siang bolong? Tidak. Mas Don tidak mimpi. Saya Rita. Rita yang Mas kenal di pertemuan Birjo. Ya. Rios? Ini ibu, ibu nih. Ah, rias, mari saya.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 lalu sudahlah Rita, saya sudah membohongi Mas Don, menutupi kenyataan bahwa saya seorang wanita dengan satu anak. Jangan merendah begitu Rita.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 Ayo, maju! Ayo, Hehehe Hehehe Hehehe Hehehe Hehehe Jaga kamu, mati kamu aku buka Hehehe Hehehe Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Hehehe Hehehe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 Ayo ya, cepet. Kita bikin kejutan buat <tosimewa> Dono. Ya kami ya. kalian. Ayo ya, ayo, ayo, ayo, cepetan. Ayo, ayo, ayo. cepetan. cepetan. Ia, iya oh. iya iya. Loretta, pegang yang <tosimewa> trompetnya. Dro, mulain Dro. Ayo dua. Seems... Wah, kenapa nih? Hah. gila, ngatakan banget. Iya, kenapa sih? Wah. Kalo... Kayaknya bisa dalin, dundro, lindu apaan sih? Gempa bumi? Enak aja loh, Dono mabok kali nih. Uh -uh. don? Don? Don? Don? Don? don, Don, Don, Don, Don, Ke mana sih dono? Wah. Oh? Uh. Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, <tuk> ibu, kan, ibu, kan, Aduh, ibu, kan, sini. Mana Aduh man, susah banget, sama diculik. Oh. Aduh, kebangetan bener tuh rampok. Udah diikat masing dicelentangin juga. Bukan Akhian, rampok, Dikangkangin kayak orang beranak aja. Becada aja, hmm. tahu Iya. Orang temen dapat musibah. Besar, cengeng Aduh. Kenapa dikit lagi. Kejar. <tuk> Di Malaysia. Malaysia. Malaysia. Ada dong. Malaysia apa nyebrang lautan, Kek? Bisa nyebrang laut? Nyebrang laut. Jauh banget. Sama siapa? Dibawa ibunya. Si Montok. Iya, Si Montok. Siapa lagi? Ke mana? Astagfirullah, Malaysia. Betul? Iya, benar. Betul. Sumpah. Benar. <tik> Sudah kita jelajahi seluruh negeri ini, dari Perak sampai Negeri Sembilan. Tapi tak jumpai juga rumah cerita. Ya? Mendingan kita ke lohor juga? Bukan loho Johor. Bisa-bisa huh? sikit tak apalah. Beja-beja sikit. Merokok dulu, Cik. Tak merokok, Cik. Ayolah merokok. Tambahan biaya nih. Boleh juga. Apinya, Cik. Eh.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 Tak tahulah, awak dari tadi tanam pak lah. Waduh, dia itu lagi breakdown mental. Kita bisa ketempuhan nih. Mari kita cari sana. Mana sih si Dono nih ah. kembali lihat itu tuh, wah nah, di sini di sini nggak ada restoran padang, eh klinik Pergigian besar Kuala Lumpur, apa dia periksa gigi di sini ya, eh? ah, ah. Pak de tuh kayaknya tuh, eh ah. dono no. dono no. apa dono dono ban? apa Bukan dono. apa sih? Tupan nih, eh. Dono! Uh, dono! Uh, Bukan dono Turun ayo kalau lama percaya! Uh. Eh, eh. Aduh, Aduh dono. ini Dono hilang pakai lama, bener lagi. Aduh, Aduh. Dono lagi.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 minta tarik jatuh eh Don lu jangan nyusahin temen dong di negara orang gelandangan nanti disangka pendatang haram aja eh vitaminnya kok diminum sendiri sih eh eh salah orang kok nyusahin enggak habis habisnya. ayo minum eh kok dicekek hahaha seger ya iya yeah. siapa coba? Uh -uh. Indro? Uh -uh. bener. Iya, Indro Dono. Iya, benar. Iya, benar. Udah seger, ya? Rita! Itu Rita! Iya, oh. itu Pak Dr. Rita! Eh, Uang belum kasih? Ay, Rita. Eh, mari! Mari! Mari! Ya, ntar gua bayar! Nanti! Uang belum kasih? Mari! Bisok, nah, mari! Bisok! Bisok! Bisok! Eh, nanti! Eh! Hey. wan nak cari siapa? Saya ndak bertanya. Di sini rumah Mistra Os. kenapa sih lu? Ngantuk gue ngelihat yang gini nih. tuan? Tuan. Eh, seseme mana pulak ni pagi-pagi buta datang aco ni. Nak main silat mata apa dia, Mak? Mak tunggu, kamu kenapa? Baik, tuan terusin tidurnya biar pulas mas ya hehehe <tuh> nah Kok semuanya berdua komen apa mari kemari bangun pasti labis begini dibilang salesman. topeng Bali lah tonggar mister os sama kayak dono ya <tuh> Sirita seleranya beginian <tuh> tapi yang ini lebih open cup maka oh rupanya wop saya setan si dono nih datang kemari nak menghancurkan ke rumah tangga kuya Kau mau belum kenal aku siapa lagi? Pucuk serai mati layu, belum terai, belum tahu. Saya tahu. Eh, burung pelatuk terbangnya kenceng, yang bewek dari Bekasi. Mateng ngantuk pukul aneh biar kenceng, aneh kepret ente punya gusi. Eh nanti nanti. Ya Allah apa siapa yang kau menggunakan? Ini? Aku tak paham. Sebenarnya apa yang kau mendok datang kemari ini? Maaf beribu ribu maaf, Mr. Os.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 Mantap, ni ini ini, dingding, dingding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, jangan nangis ya. Nanti sebentar lagi ketemu Mama. ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Hmm. Hmm. Hmm. Uh. Apaan sih? Ini ini ini ini uh. uh. gak jadi presiden gak apa-apa kok ya jadi hansip juga boleh hmm. Lita hmm. batangnya udah nih ada sawan ini Kita bikin bikin bikin unduh unduh unduh Ih blikik blikik blikik ih bikin bikin bikin Jangan tenol lama-lama gue cemburu lah hmm. Waduh Pening begitu. Bagaimana si Dono kagak celek. Jadi uber sampai sini juga ya, Kas? Iya. Tapi apa sebenarnya nasibnya si Dapat lagi kok tukang rucak betok. Rita. Ini saya bawa si Montok. Dari Jakarta. Nah Itu ibu, nak kenapa sih lo nangis isong, setan lo lo ngapain nangis juga lo enggak gua lihat si dono sedih kenapa ada yang nyamain gua kira barang antik. eh culik, ikut-ikut aja lo itu no batung itu gak Rios? Itu Patung. Tunggu. Ini lihat Ini baru Rios. Itu bukan Rios. Itu anak gingkong. Iya, anak gingkong. anak patung, ini bukan Rios, ini Rios Bukan, ini si Montok Itu bukan yeah. Setan lu, sama ngeladek lu Ini Rios Itu anak batung Bukan, itu boneka Mas Don Bukan mas Ini Rios mm. Alias si Montok mm -mm. Ini si Montok Itu boneka uh. Waduh Kenapa menjadi jadi teruk begini? Don, don. itu kata maknya. Maknya lah yang betul. Ini boneka. ya kan, Bro Iya. Mas Don, betul Mas Don. Ini Rios. Ini Rios, Mas Don. Coba lah. Percayalah. Aduh! <tongan> waduh atun boleh kenceng hahahaha sambar gila loh.